Sekitar 240 juta tahun yang lalu, bumi tampak sangat berbeda di mana dinosaurus dan buaya hidup berdampingan. Namun faktanya, buaya adalah satu-satunya hewan yang diperkirakan selamat dari asteroid yang memusnahkan populasi dinosaurus. Mereka selama dari kepunahan massal dan berkembang selama ratusan juta tahun yang akan datang. Oleh karena itu, bisa dikatakan sejarah mereka di bumi sangat panjang dan misterius. Eh, tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Warga Pangkal Pinang dihebohkan dengan kemunculan seekor buaya di kolong kepuh semabung, bacang Pangkal Pinang pada Jumat 20 Mei 2022 siang. Bahkan kemunculan buaya tersebut menjadi tontonan masyarakat yang melewati kawasan Semabu. Mereka menghentikan kedaraannya untuk segedar melihat predator buas yang sejak dua bulan terakhir, kerap muncul di kolong kepuh ini. Menurut warga setempat, hewan reptil yang diperkirakan memiliki panjang 4 meter itu, diduga berasal dari hulu kolong berdekatan dengan pabrik perusahaan swasta. Selain itu di hulu kolong terdapat aktivitas pertambangan timah sehingga mengganggu habitat asli buaya tersebut. Ada sekitar tiga ekor buaya yang terdapat di perairan tersebut. Namun buaya yang sering muncul yakni buaya yang diberi nama Jojo berukuran 4 sampai 5 meter. Sementara itu dua buaya lainnya yang jarang menampakkan dirinya berukuran lebih kecil dari Jojo. Kendati demikian hingga saat ini buaya tidak mengganggu aktivitas warga sekitar. Namun sejak kemunculannya, masyarakat berbondong-bondong memadati kolong kepuk. Tak jarang juga warga sekitar memberikan makanan berupa ayam kepada predator buas tersebut agar tidak mengganggu warga. Buaya yang hidup di perairan Kalimantan sebenarnya merupakan spesies buaya air tawar yang dianggap sama dengan buaya muara. Buaya ini banyak hidup di kawasan Asia Tenggara terutama di Pulau Kalimantan. Banyak tubuh mereka bisa mencapai 7 hingga 8 meter. Sementara itu berat tubuhnya juga bisa mencapai 200 kg. Meski masuk dalam kategori reptil, namun buaya berkaitan dengan dinosaurus. Persisnya adalah dinosaurus unggas. Ini dikarenakan di zaman dulu, buaya merupakan makhluk besar yang serupa dengan dinosaurus unggas yang muncul sekitar 250 juta tahun yang lalu. Reptil terbesar di bumi ini tersebar di berbagai wilayah belahan dunia kecuali Eropa. Buaya merupakan salah satu hewan dengan gigitan paling kuat dan mematikan. Buaya memiliki banyak julukan unik yang bersangkutan dengan mereka, seperti air mata buaya misalnya. Saat makan, buaya terlalu banyak menelan udara sehingga membuat kelenjar lakrimal memaksa air mata keluar. Tapi peristiwa ini bukan berarti buaya menangis sungguhan, Hal itu yang mendasari istilah air mata buaya. Suatu reaksi sedih atau kondisi menangis yang bukan didasari atas perasaan atau tampilan emosi yang palsu. Buaya juga ternyata memanfaatkan keadaan ini menjadi pengecoh hewan lain agar lengah dan dapat dimangsa. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya.